Selamat datang di channel 5 Sensei. Kita lanjut lagi untuk mana kemnya part ke 51. Di sini ya Sensei udah siap-siap ya untuk persiapan potion karena mungkin perjalanan kita ini bentar lagi kita lawan bos-bos ya. Sebelum itu kita ke UKS dulu karena ada yang harus dicek cek dulu sebentar di sini Oh sudah banyak memang kita tadi bikin-bikin takutnya -bikin. kekurangan untuk di workshop di sini oke okay, ya udah bikin tadi di skip aja Oke okay, langsung ke kampus ground tadi sudah biasa isi-isi potion buat perjalanan selanjutnya jadi, harus beli bahan-bahan dulu, seperti biasa. Oke, kita lanjut lagi untuk masuk ke hard prison. Kita lanjut lagi, ini memori berikutnya, ini memori vein ya. Kita langsung ke portal, harus sintesis terus ya. Karena pas lawan mini boss aja itu banyak pakai ini ya postnya. Mungkin pas akhir-akhir nanti lebih banyak pakainya ya. Oke pintu berikutnya telah terbuka. Kita langsung lanjut lagi aja. Tadi sebagian armor juga udah dibikin, tapi yang penting pasien dulu deh. Oke, okay, di sini kita udah masuk ke mana ruin ya? Jangan-jangan mungkin kita lawan yang ini ya, yang mana yang tersegel? Oh, di sini agak rumit juga. Di sini kita masuk di sini. Oh, langsung ke atas. Oh, kayaknya di sini banyak resep juga ya, teman-teman. Oke, okay, monsternya. Oh, di sini ada. Wih uh, di sini agak leg, jadi takut juga teman-teman. Uh, type of Solomon buat siapa? Nanti kita bikin aja. Duh, agak leg ya. Kayaknya di sini, ya kita cari-cari dulu harta karunnya. Gak ada, di sini kosong. Oh di atas ternyata ada. Monster-monster di sini. Agak ini ya teman-teman, udah susah. Jadi kita harus cek semuanya. Oh di sini ternyata ada paling bawah Hellcow. Hellcow itu buat Pamela ya. Nah ini nih kalau misalkan pas lagi rekaman banyak lagunya dan hasilnya juga gak sempurna, repot juga teman-teman harus ngulang lagi gitu, harus ngulang rekaman lagi oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. mungkin masih panjang apa di sini masih panjang aduh aduh aduh aduh aduh ada mini boss mungkin masih panjang ya Oke okay, kita lewati dulu aja aduh ngelak Uh, nggak ada apa-apa di sini gak ada apa-apa kita lewatin. aduh mohon maaf ya teman-teman ya spek isi kentang jadi gini kadang rekaman mulai -like gitu kadang aduh harus ngulang-ngulang kalau sampai nggak kelihatan gitu ya rekamannya kadang diem nah itu yang rep bikin repot kalau sedikit sih no problem ini kalau banyak ya kalau banyak susah harus ngulang lagi di sini kayaknya ini ya mana yang terakhir ya di sini sebentar lagi oke di sini masih aduh Sebenarnya melawan bos, oh bener, lawan bos mana ini lebih repot ya, teman-teman? Karena kita nggak bisa pakai jurus. Oke, teman-teman, kita saksikan. ひどから戦っているのは君 それだけ裏 You are. 可能です selamat 安心するあの Nina. Oke selesai juga Ini lama banget Langsung kita wake off wikarus aja Kita langsung lanjut Lanjut Seperti biasa kita save dulu Tadi emang agak susah ya teman-teman Kalau lawan yang mana tersegel Kita harus pilih-pilih pakai jurus Oke okay, cek dulu Oke okay, udah tadi udah diganti Sebenarnya itu sedikit lagi sih teman-teman Kita waktunya sedikit lagi mungkin ya untung-untungan sih kalau misalkan masih dapet bantuan yang sintesis kita langsung lanjut aja untuk stake berikutnya nih tadi untuk lawan yang mana ruin sama eh yang mana ruins yang mana tersegel memang agak susah dan memang lama karena ya kalau misalkan kalian main harus hati-hati untuk dalam menggunakan jurusnya Kalau misalkan kita yang beruntun bisa pakai kartu berkali-kali yang di atasnya, Kita bisa serangan beruntun tapi kalau misalkan yang pakai yang mana tersegel dia bisa mengubah ya Mengubah kartu kita jadi kartu dia Jadi serangannya akhirnya diubah Jadi senjata makan tuan nih Oke okay, sekarang ini kemana? Tadi kita kemana ruins udah ke atas udah. Ini kemana lagi? nah di sini belum dicoba. Oh di sini ternyata ada kotak. Eh salah pencet. Aduh. Ternyata di sini ada kotak-kotak karun. Oh elixir kita buat ngebantuin ini ya nge healing dan di sini Oh ada portal baru Wah udah ini final mungkin agak lupa juga sih sebenarnya sensei karena udah lama banget ini pas zaman SMA main dan di sini baru lagi Waduh Wah udah ada monster-monster kita lewatin dulu aja karena di sini kita aduh ngelag aduh ngelag oke okay. ada oke okay, mantap perjalanan kita masih belum beres masih panjang oh ada pekerjaan bagus banget oke okay, ini kita lawan aja kita lihat ya monster di monster di sini ya mirip mana ruins yang kayak tadi sih teman-teman. Ini bosnya. Aduh mulai ngelag di sini, kok makin berat. Oke, okay, kita save dulu, langsung isi heal juga semuanya di hot prison. Oke, okay, kita langsung lanjut. Kita keliling-keliling di sini masih jauh untuk perjalanan kita. Oh, ternyata bener jauh banget teman-teman. Ya pastinya ini dilewat-lewatin aja ya teman-teman. Eh ini tapi ada yang biru ya. Monster yang warna biru berarti ada yang lemahnya juga ya. Kayaknya di sini monster-monsternya campur deh, teman-teman. Eh. Oke, kita lewatin aja karena kalau udah sampai malam ini lebih repot. Ini lebih repot juga. Aduh, ada mini boss juga. Oke, ternyata dia geser. Lumayan, kita dapet di sini lebih banyak heal ya, bukan resep. Mungkin resepnya yang kemarin mungkin terakhiran ya, teman-teman. Di sini masih jauh, dan di sini agak rumit. Waduh, harus dilawan. Oke, jadi tadi di skip aja untuk lawan monsternya ya. Di sini banyak elixir sama heal ya. Oke okay, Langsung Ini Masih panjang juga Ya ini kayaknya memang Eh Kalau nggak salah sih Ini memang bener Final sih Oke okay, Kita jalan Ada dua jalan Jalan bawah dulu Uh sudah 6 jam Nah disini nih Kalau udah 9 jam nanti repot Uh bener sini banyaknya heal berarti resep yang kemarin itu yang terakhir ya untungnya udah disintesis juga oke kita lewatin mini boss uh, ini benar harus diambil ambilin bukan kan benar banyak heal sini apa masih ada udah nggak ada kayaknya uh harus dilewatin dulu ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan agak lek oke okay. Uh, ini agak rumit, ya, teman-teman. Oke deh, kita ikutin yang terbangnya. Kita pakai ini yang gerak, kita ambil-ambilin dulu, dan ternyata ini oh, buat MP sama HP. Banyak-banyaknya Ini kelewatin juga. Ini sampai mana agak rumit. Oh, ini kemana lagi? Oh iya benar agak rumit ya teman-teman. Kayaknya dicobain aja satu-satu. Oh ternyata di sini ada heal Oh ternyata sampai sini ya. Coba kembali dulu. Mungkin ada sesuatu. Oh di sini lawan monster monster lemah. Yang merah mungkin kuat ya. Tapi uh, nanti aja di lawannya. Kalau yang biru kita bisa hajar langsung. Oh di sini nggak ada jalan lagi ya teman-teman jadi kita balik lagi oke iya iya iya, iya. agak rumit oh disini kemana oh ada lumayan harta karun dapat heal semua pasokan healnya ini banyak ya wah mungkin kita memang ini ya bakal battle panjang oke ini udah oh iya udah malam ya aduh ngelainnya parah lagi Udah ngeleg bareah di sini. Waduh, oke teman-teman. Tadi di ini aja ya, di skip aja. Oke, teman-teman, kita lewatin dulu yang ini. Aduh, agak susah. Aduh, kenal lagi, Kena lagi. Hasil dewati kita langsung lanjut lagi. Oh tuh, oh ini pemandangannya udah, aduh ini malam hari lagi. Ini paling repot, ngelewat. Iih, aduh kena lagi. Jadi skip aja, ya teman-teman. Oh perjalanan kita semakin panjang bung. Dan juga makin nge lag lagi ini, aduh. Maka di sini udah akhir gitu buat masuk ke bos Tapi kayaknya nanti kita ini aja ya teman-teman. Kalau misalkan ini masih panjang, berarti ada part ke 52 nanti. Karena di sini masih lama, teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke. Okay. Oh masih panjang benar. Kita coba dulu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai ke final boss. Oh, ag uh, agak pusing juga ini jalannya. Oh yang ini monster kayak monsternya diem ya. Yang ini aja nih. Aduh untuk bisa dilewati. Udah 12 jam, udah malam banget di sini. Aduh beneran parah. お satu, itu kan yang aku di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 kita dibantai dong di sini wah gak bakal bener nih harus ini dulu harus persiapan dulu temen teman persiapan semuanya dulu soalnya ini heal bener-bener kekuras banget itu tadi sampai dibantai mau ngisi mati lagi mati lagi monsternya parah kuat banget makin sini makin sini ternyata di perjalanan masih makin kuat oke mungkin sampai sini dulu aja ya temen teman